Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak sekalian, kelas 4 yang dimuliakan Allah Alhamdulillah tidak bisa ketemu kembali di pembelajaran Al-Islam kelas 4 Dengan materi Hidup Perkah Dengan Beriman Kepada Kitab Allah Sebelum kita menyampaikan materi ini, mari kita berdoa sama-sama Aduzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Rabbi Rabbizidni ilma Warzukni fahma Amin Amin ya Rabbil Alamin anak uh, Materi Terkait dengan iman kepada Allah menjadi penting Karena sebagai orang beriman Maka kita harus wajib mengimaninya Untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup uh, di dunia ini Supaya kita menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, iman kepada kitab Allah adalah merupakan rukun iman yang harus kita yakini. Karena ini termasuk rukun iman yang keempat. Karena rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga adalah iman kepada rasul-rasul Allah. Kemudian yang empat yang akan kita bahas pada hari ini adalah iman kepada kitab Allah. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Dan yang keenam adalah iman kepada kodok dan qadar Allah. Atau kita sering menyebut namanya takdir. Ya perlu diketahui bahwa wahyu Allah itu yang diturunkan kepada Rasul dan Nabinya. Itu ada yang berupa lembaran Dan ada yang berupa yang sudah terbukukan Wahyu Allah yang berupa lembaran Disebut suhuf Sebagaimana Allah memberikan wahyunya Berupa lembaran kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa ya Suhufi Ibrahim wa Musa dan yang kedua, wahyu Allah yang berupa yang sudah terbukukan menjadi satu, yang disebut dengan kitab. Ya, karena terbukukan lembaran-lembaran itu maka menjadi sebuah kitab. Maka itu disebut kitab Allah dan diberikan beberapa rasulnya. Anak-anak, kitab-kitab Allah yang wajib diyakini kebenarannya. Sebagai orang beriman, ada empat. Yang pertama adalah Kitab Taurat yang Allah berikan kepada Nabi Musa Alaihissalam. Yang kedua adalah Kitab Zabur yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud Alaihissalam. Dan yang ketiga adalah Kitab Injil. Yang Allah berikan kepada Nabi Isa Alaih salam. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan wahyu Allah yang diberikan kepada Rasulnya yang terakhir dan tidak akan ada lagi Rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, membahas tentang Al-Quran, atau disebut dengan kitab Al-Quran, adalah sesuatu yang sangat istimewa. Ya. Dan ini diberikan oleh Allah ketika Nabi Muhammad SAW sedang berhalwat atau sedang menyendiri di Gua Hiro. Wahyu yang pertama, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Dan Al-Qur'an Diturunkan oleh Allah dalam dua periode, yakni periode Mekah ketika Nabi berdakwah yang berada di Mekah, dan setelah itu kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Dan Allah berikan wahyu ketika Nabi Muhammad berada di Madinah, sehingga kita kenal ada surat atau ayat-ayat Mekah atau surat-surat Mekah. Surat itu ayat itu diturunkan di kota Mekah. Dan yang kedua adalah surat Madaniyah atau ayat-ayat Madaniyah yang memang oleh Allah turunkan ketika Nabi Muhammad berada di kota Madinah. Ya, pembahasan terakhir anak-anak di pertemuan hari ini bahwa Al-Qur'an memiliki keistimewaan yang luar biasa dibandingkan kitab-kitab sebelumnya. Ya. Yang pertama atau keistimewaan pertama adalah terjaga keasliannya. Jadi tidak ada satupun orang yang akan mampu memasukkan ya, Al-Quran. Yang kedua adalah isi kandungannya lengkap dan sempurna. Karena dia adalah sekaligus kitab terakhir dan melumpahkan pelengkap dari kitab-kitab yang telah lalu atau kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Istimewa yang ketiga adalah tidak dapat ditiru oleh siapapun juga. Meskipun satu huruf sekalipun. Karena kandungan yang tertera di dalam Al-Quran sastra, kemudian kedalamannya, maknanya luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu dan keistimewaan yang keempat adalah tidak ketinggalan zaman isinya artinya apa? Al-Quran ini sesuai dengan perkembangan zaman sampai nanti yaumil akhir atau hari kiamat tiba dia akan selaras dengan kondisi zaman Secanggih apapun zaman maka Al-Qur'an bisa menyesuaikan kondisinya. Dan yang kelima keistimewanya adalah membacanya termasuk ibadah. Ya, bayangkan kalau satu huruf, satu kata, ya, satu kalimat, satu surat, satu halaman, ya, Itu luar biasa pahala yang depan Allah Subhanahu wa taala karena di sana terkandung ibadah, bernilai ibadah di hadapan Allah. Dan keistimewaan yang terakhir adalah Al-Qur'an adalah sebagai obat sebagai penyembuh, penyakit hati khususnya. Kegalauan yang muncul, kesedihan yang muncul. Maka itu akan terobati ketika kita senantiasa membaca, memahami, dan mengamalkan isi-isi Al-Quran. Alhamdulillah Nana, tadi materi terkait dengan iman kepada kita Allah sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan senantiasa. Kita mampu untuk berinteraksi, membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran dimanapun kita berada. Dan semoga kita mendapatkan syafaat dari Allah karena dengan membaca Al-Quran tadi. pada tutup pertemuan pada hari ini dengan doa hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahi Rabbil wa bihamdik Ashhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Terima kasih yang saya sampaikan e, Mohon maaf atas kekurangan Satu berpesan mohon untuk menjaga sholatnya Menjaga ngajinya dan untuk senantiasa menjaga protokoler kesehatan di rumah, supaya kita dan keluarga semuanya dilindungi Allah Subhanahu Taala. Amin, Amin, Ya rabbal Amin. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.